Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ngaos Ngaji obrolan zaman sekarang Yang dirahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali lagi bersama saya Hasan Mawardi Membincangkan tema-tema Dalam kehidupan kita sehari-hari ya, Kita mencari masalahnya apa Dan solusinya bagaimana Dalam kesepatan ini saya akan berbicara tentang super ego sebagai solusi untuk masalah marah yang sudah kita bincangkan pada dua sesi sebelumnya pada sesi sebelumnya kita, kita mendiagnosa bahwa sumber marah itu adalah keinginan yang tidak tersa tersalurkan atau keinginan yang tidak tercapai yaitu penyebab marah. Saya ingin uh, A ah, tapi ternyata tidak terjadi, maka kita marah ya. uh, Ketika kucing sedang tidur kita ganggu ya, kucing itu marah ya, mencakar kita ya, atau ketika anak ayam kita rebut dari induknya, maka induknya marah ya. Nah, itu salah satu penyebab dari marah itu adalah ketika sesuatu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kuncinya adalah agar kita tidak mudah marah adalah mengendalikan keinginan kita. Karena kita ini terkadang teman-teman sahabat-sahabat tidak konsisten terkait dengan keinginan, ya uh, dalam kon ada sebuah ungkapan bahasa Arab Jadi فِي ya, dalam ketika musim panas seseorang itu mengharapkan musim dingin tiba. Ketika musim dingin tiba dia mengharapkan musim panas. Ya nah, itu dalam kondisi tertentu kita mengharapkan mudah-mudahan hujan. Dalam kondisi yang lain kita mengharapkan Mudah-mudahan tidak hujan, ya. Jadi, kadang-kadang kita terjebak menjadikan diri kita sebagai standar eh, baik dan buruk. Sesuatu kalau baik, kalau sesuai dengan keinginan saya, itu baik. Kalau tidak sesuai dengan keinginan saya, itu tidak baik atau buruk, ya. Nah, eh, maka kita perlu membedakan teman-teman ya antara keinginan dan kebutuhan. Ini juga pernah uh, kita sing, secara singkat kita bicarakan di sesi yang lainnya. Mana yang menjadi kebutuhan kita dan mana yang hanya sekedar keinginan. Mengikuti keinginan, memenuhi keinginan tidak akan pernah selesai. Ya. Kita, kita punya rumah satu ingin punya rumah dua dikasih dua ingin punya rumah tiga ya atau kalau dalam riwayat mengharapkan satu gunung emas ketika mendapatkan satu gunung emas mengharapkan punya dua gunung emas dan seterusnya keinginan itu semakin dipenuhi dia semakin manja dosisnya akan semakin tinggi ya Keinginan itu seperti anak kecil. Ketika terus keinginannya dipenuhi, dia semakin manja dan kita semakin membuat dia terlena. Ya. Tidak belajar bahwa sesuatu itu kadang bisa terjadi sesuai dengan yang kita harapkan dan kadang-kadang juga tidak, ya. Nah, jadi ketika keinginan terus kita penuhi, dosisnya akan semakin naik dan akan cenderung manja bahwa segala sesuatu harus terjadi apapun yang saya inginkan harus terwujud ya. nah beda dengan kebutuhan kebutuhan itu standarnya jelas walaupun satu dengan yang lain mungkin berbeda jumlahnya kualitas dan kuantitasnya mungkin berbeda antara satu dengan yang lain tapi misalnya Anda bisa tahu seberapa banyak sih kebutuhan Anda makan. Setengah piring, satu piring, atau dua piring. Atau lebih dari dua piring. ya, ya. Anda butuh minum. Kebutuhan minum Anda berapa? Kebutuhan kendaraan Anda berapa? Kebutuhan terhadap rumah sebenarnya Anda perlu rumah itu satu. Cukup satu atau butuh dua. Mungkin untuk yang lain, orang-orang tertentu benar-benar membut, membutuhkan dua rumah. Ya, e, maka penuhilah kebutuhan atau dahulukan kebutuhan sebelum keinginan. Setiap kebutuhan adalah keinginan, tapi tidak setiap keinginan adalah kebutuhan. Ya, ini solusinya, ya, supaya Anda. E, tidak mudah marah ya ketika e, keinginan tidak terpenuhi ya karena Anda sudah membatasi misalnya ya ini kan hanya sekedar keinginan bukan kebutuhan ya bahkan kebutuhan pun ya bahkan kebutuhan pun e, ketika tidak terpenuhi misalnya kita butuh 10 tapi terpenuhi 8 tetap kita bersyukur ya kita tetap kita bersyukur dalam sebuah kisah misalnya keluarga Ahlu Bait Nabi Ali bin Abi Thalib bersama istrinya Sayyidah Fatimah Az Zahra bersama dua anaknya Al Hasan dan Al Husain dan pembantunya suatu saat bernadar bernazar berjanji bahwa kalau Al Hasan dan Al Husain anak mereka sembuh mereka akan berpuasa tiga hari ya mereka menyediakan apa yang dibutuhkan dengan sangat sederhana untuk buka puasa, tapi ketika waktu buka puasa tiba, ada orang yang datang meminta, mengetuk pintunya bahwa mereka membutuhkan makanan. Makanan itu karena sedikit, diberikanlah kepada orang itu, sehingga hari itu dia hanya berbuka dengan air putih saja. Hari kedua, ternyata juga kejadian yang sama. Bahkan hari ketiga juga mereka melakukan hal yang sama. Artinya, Ya, kita mengenal istilah eh, eh, al-isar ya, atau altruism ya, Mendahulukan kepentingan orang lain dari kepentingan diri kita sendiri Jadi solusi juga terhadap marah itu adalah kita memperkuat eh, al-isar kita ya, Kemampuan kita mendahulukan eh, orang lain ya. Dan jangan berlebih-lebihan walaupun itu menjadi kebutuhan kita Ya, misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berpilman, A'udzubillahimina syaitanirroji bismillahirrohmanirrohim, Kulu asyribu walatusrifu, Makan dan minumlah, Namun jangan berlebihan, Makan dan minum itu adalah kebutuhan kita, Tapi kita harus tahu, Berapa kebutuhan makan kita, Berapa kebutuhan minum kita, Jangan berlebihan, Ya, karena sesuatu, isrop, sesuatu yang berlebihan itu akar berdampak buruk pada diri kita. Ya. Apa, kelebih, apa rasiko ketika seseorang makan tidak terkontrol? Obesitas. Ya. Dan banyak jenis penyakit yang disebabkan oleh faktor tidak disiplin dalam makanan. Ya, selain harus halalang toyiba sebuah makanan itu tapi juga anda perlu mengukur bahwa anda tidak makan dan tidak minum secara berlebihan ya eh, itu solusinya ya dan solusi yang berikutnya untuk memperkuat eh, untuk mengendalikan rasa marah itu adalah memperkuat superego. Apa itu superego? Ya, Teman-teman dari yang punya latar belakang psikologi mungkin tidak asing lagi dengan istilah superego. Menurut Sigmund Freud dari mazhab psikoanalisa, eh, di masjab, salah satu masjab tertua di psikologi, ya, dia menyebut ada tiga unsur eh, manusia, yaitu id, ego, dan superego. Nah, Unsur-unsur ini sangat menentukan sekali perilaku seseorang. Menentukan sesuai seseorang itu melakukan apa atau tidak melakukan apa. Ya. Unsur pertama adalah id. Id adalah kecenderungan, keingin, sejumlah kecenderungan atau keinginan. Ya. Saya ingin ini, saya ingin itu. Ya Tadi yang kita bahas ya. Setumpuk keinginan itu adalah id. Atau bisa juga kita sederhanakan Id itu adalah kecenderungan hewani Yang ada pada diri seseorang ya. Saya ingin makan Saya ingin minum Saya ingin pergi Saya ingin punya ini Saya ingin punya itu ya Dan setiap apa yang saya inginkan Harus terpenuhi Harus terwujud Ini adalah Id ya. Saya ingin punya uang banyak Apapun akan saya lakukan saya, sampai saya punya uang yang banyak. Nah, ini namanya it. Yang kedua adalah ego. Ego adalah pertimbangan-pertimbangan sosial. ya Sebuah pertimbangan yang faktual, yang realistis terhadap pemenuhan kecenderungan. Jadi sahabat-sahabat ngawas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, it kecenderungan it akan dikontrol, akan dibatasi oleh ego seseorang. Ya, misalnya anda makan, anda ingin makan, anda lapar, anda ingin makan, <tus clues> maka <tus clues> it mengatakan anda harus makan apapun caranya, ya. Di hadapan Anda ada makanan, ya. Di supermarket ada makanan banyak orang yang jual makanan, maka kata 'id' makan, ya. Terserah itu punya siapa, ya. Nah, itu kecenderungan 'id', tapi kata 'ego' harus realistis, ya. Anda memang lapar, tapi kan Anda tidak punya uang, ya. Kita tidak bisa mengambil. Makanan atau orang yang jualan, kemudian kita ambil-ambil aja tanpa bayar. Ini ada risikonya, ya. Kita ambil, kita kenyang, habis kenyang digebukin orang. Ya, kan, ini berbahaya juga, ya. Menyelesaikan satu masalah tapi mendatangkan ribuan masalah yang lain. Nah, kata ego, jangan kalau itu bukan makanan kamu, ya. Ya, jangan diambil, kamu lebih baik nahan lapar. Sebentar ya, sampai memungkinkan kondisinya. Memungkinkan untuk Anda mengambil makanan, jadi ego ini apa agak-agak apa ya? Kalau dalam transaksional sifatnya ya. Jadi, kalau memungkinkan silahkan, tapi kalau tidak memungkinkan tahan dulu ya. Misalnya, Anda lapar di depan Anda, ada makanan yang bukan milik Anda, kata ego. Kalau Anda mau makan, lihat-lihat dulu, aman enggak? Ya, kalau kira-kira tidak ada CCTV, Anda aman, ya ambil, enggak apa-apa. Ya, tapi kalau nanti Anda akan ketahuan, kemudian diteriaki maling, ya jangan. Ya, di hadapan Anda tergeletak dompet, uangnya cukup banyak, ya. Kata, ya, apa? Ambil. Anda kan butuh uang. Kata ego, jangan. ya. Lihat dulu kondisinya, lihat kanan, lihat kiri, ya, ada orang tidak, ya? Nah, kalau tidak ada orang, ambil ngapa-apa. Jadi ego ini e, realistis, tapi sangat transaksional sekali, ya. E, contoh umumnya, anda jangan mengam, mencuri sapi orang lain. Kalau sapi anda tidak mau dicuri oleh orang lain, kita kira-kira sangat pragmatis sekali ego itu. Ya, tapi cukup bisa mengendalikan kecenderungan-kecenderungan hewani seseorang. Ya, eh, yang ketiga ya, yang bisa mengendalikan keinginan-keinginan itu adalah superego. Ya, superego adalah nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Baik, itu nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama atau pakem-pakem ya atau keyakinan pegangan-pegangan ya nilai-nilai yang selama ini diyakini harus dijalankan. Ini namanya super ego Jadi, ketika Anda memutuskan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, itu dasarnya bukan transaksional, bukan sikap pragmatis ya, tapi saya tidak mau mengambil uang orang, karena itu memang saya meyakini dalam keyakinan yaitu terutama agama yang saya anut saya tidak boleh mengambil yang bukan hak saya jadi ketika ada uang tergeletak ya ada dompet, ada barang tergeletak di depan kita kondisinya sangat aman tidak ada yang melihat kalau Anda mengambilnya tidak ada yang uh, akan Memergoki Anda, meneriaki Anda, alhasil aman. Kalaupun itu diambil, tapi karena Anda punya nilai yang Anda anut, punya keyakinan, Anda tetap tidak melakukannya. Karena saya memang membutuhkan, tapi mengambil hak orang lain itu dilarang oleh agama yang saya anut, yang saya yakini, sehingga saya memutuskan untuk tidak melakukannya. nah jadi id itu pertama dikendalikan level pertama dikendalikan oleh ego oleh oleh kondisi sosial yang keti, yang kedua yang mengendalikan keinginan mengendalikan id itu adalah super ego yaitu nilai-nilai yang kita anut ya. nah karena itu untuk mengendalikan marah agar kita benar-benar mendapatkan surga sesuai ungkapan tadi lataqdoo wal agar hidup kita ini bahagia menghirup aroma-aroma aroma surga dan jauh dari aroma-aroma aroma neraka ya maka salah satu caranya adalah perkuat super ego anda perkuat keyakinan anda ya nilai-nilai agama yang anda yakini perkuat sehingga tidak hanya sekedar pengetahuan, tapi benar-benar menjadi sebuah keyakinan. Jadi hakul yakin, bahkan ainul yakin. Nah karena dengan cara seperti itu, di kapanpun dan dimanapun Anda tidak akan pernah mengumbar. E, tidak akan begitu saja memenuhi apa yang terbersit apa yang Anda inginkan, Anda akan mempertimbangkan berbagai hal terutama nilai-nilai yang Anda anut. Walhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq il wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.